hai hai hai hai guys. Kita kembali lagi di sini. welcome sini. hai welcome hai hai hai kita hai hai hai dengan hai hai aja dengan modal hai langsung hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai ya hai hai hai hai hai ya hai ya hai hai hai hai ya hai hai hai hai hai kita bisa dapatin yang namanya free spin gratisan kalau mengandelin atau kita ngarepin yang namanya perkalian impossible guys ya kalau main di Bonanza nih ya guys ya kagak ada yang namanya perkalian di luar ya jadi kita wajib dapatin free spin gratisan ya harus bisa guys ya tapi dengan cara sabar nggak boleh pesimis kita nunggu ya bertahan atau sabar guys ya itu ya kita nikmatin aja spin demi spin ya oke di sini udah jalan sekitaran beberapa putaran nih ntar ini masih pecah soalnya ya nggak jadi ya Oke, sisa berapa lagi di sini? Kita lihat, 30 berarti udah jalan 20 putaran ya, masih belum dapat face Cuman di sini selalu kita naik, up, berarti bagus ya putarannya, guys ya. Oke, yang bergabung di sini, jangan lupa ya, Bang ya, di subrek dulu, nyalakan juga notifikasi loncengnya, supaya nggak ketinggalan update-update-update terbaru dari channel kita ini ya. Nah, yang kalau udah lama, yang udah bangkotan di sini, boleh dong, di share, share, dan like-nya, cuy ya. Komen-komen juga boleh, oke, face pertama turun di putaran sekian ya ya nah, Allah, kelihatan gak putarannya yang penting kita dapat brief pertama ketela di sini ya apakah bisa dapet yang bagus-bagus, kali 100, kali 50 boleh keluar, yang penting connect sih <coughs> karena ini gratisan, yang penting connect nah, coba sih cuan ya Cuman, 13, 37.000 7000, gak apa-apa bisa -apa. putaran, tinggal 7 lagi nih semoga bisa nambah kali 10 skip, boke banget kali 10 ini gak connect cuy Ah, kali 20 konek Cuman sekali aja tapi ya 1.900 sayang banget Perkaliannya gede tapi cuma sekali pecah Oke lanjut lagi Cuman dikasih delapan ribu Lumayan nambah-nambah profit ya Kata pertama masih belum wangi ya Kata pertama masih belum wangi, coy Masih banyak anginnya ya nggak nah, apa-apa lah ya Masih banyak boboan yang zonk ya Oke, lanjut lagi sisa putaran tinggal 15 putaran lagi nih ya. Sisa saldo aman. Naik ke 200 ribu soalnya. Ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita gas lagi, moga-moga aja bisa dapetin lagi free kedua ya, guys ya. Lumayan nih, ya, guys ya. Karena di sini kita juga belum masih belum capai target ya. Cuannya masih tipis banget, coy. Sekitar satu 88.000. Buset. Dah. Oke, okay, 50 turbo kelar. Mmm, 185 saldo kita. Oke, okay, di sini kita naikkan bet ya. Kasih lagi nih, 50 turbo kedua ya, guys ya. Kita kasih lagi 50 putaran turbo spin kedua nih ya. Di bettingan yang beda tapi guys ya, bettingan 6k sekarang nih. Bettingan ribu rupiah sekarang nih, guys ya. Kita gaskan semoga dapat ya, guys ya. Rispin kayak di bettingan 3000 ya Sama nih, jumlah putarnya sama 50, cuma bedanya Beda di centang ya guys ya Tadi centang turbo, sekarang centang quick Berarti udah dalam 2 pola guys ya 50-50, turbo pertama Kedua quick ya guys ya Oke, okay. sekitar 3 Lollipop 3 udah keluar Sisa 30 putaran, oke, okay, udah 20 putaran ini saldo kita mulai Oke, okay, balik ke modal awal co Deras banget, 6000 ya Garis banget coy, bet 6.000 Kalau kagak dapet Ayo dong, lolipop 4 dong, please Oke, okay, pisang Semongki Belum ada eh, Skater 2 atau lolipop 2 mulu, guys Oke, okay, semangka Apel jadi Fishpin tambahin 2 langsung, boleh Satu lagi, alah, gak mau dapet <tuh> Gak mau dapet ya, atau gak mau connect ya, guys Sayang banget, coy bisa putaran tinggal berapa nih saldo kita 73.000 masalahnya guys ya 16 putaran lagi coy mudah mudahan dapat lah ya free ya. karena kita berharap rispin coy 80.000 80k masih nambah nih oke haa ya please please please 4 lollipop turun langsung atau 6 boleh lah anggur sabun biru uh, semangka pisang love dong oke okay, oke cah bagus 64K lumayan tambahannya naik lagi selalu kita main guys ya love nya pecah lumayan lumayan love nya pecah konek ya <tuh> dapat lagi naik lagi selalu kita turun lagi tapi ini ya, udah balik aja lagi, lagi nih ke 100 ribu lagi buset cepet amat ah sekitar satu lagi masih belum dapat guys ya Alibu satu lagi nggak apa cok habis ya guys ya hmm. kita tambahin lagi di disini uh, berapa nih ya kita tambahin lagi 50 putaran ya turbo spin ya guys ya turbo spin turbo turbo spin ya guys ya turbo spin. Uh, masih di bettingan sama berarti 3 kali ya triple ya guys ya 50 turbo spin ya guys ya 50 turbo spin tadi udah dapat satu kali, masih tinggal tiga ribu, tapi yang cuman dapat delapan puluh delapan kadoan doang, nggak apa-apa lah ya, delapan puluh delapan ribu doang, tiga puluh empat bulanan, saldo tinggal dua puluh delapan ribu, mudah-mudahan bisa dapat, yuk, di saat ini luncat atau enggak nih guys ya, mudah-mudahan lah dapat coy oke oh, anggur, nggak apa-apa sih, kita naikin dulu lah, santuanya pecah di luar boleh, banyak, nice, jadi hijau, connect nah akhirnya dapat ya. Sisa saldo tinggal 25.000. Buset, hampir ya. Oke, kita lagi di sini semoga dapat lagi sini ya. Kayak apaan? Enggak connect dia awal awal Oke, pecahan kedua bagus ya. Oke, nice. Kali 25 ya. Langgurnya para satu ya. Tapi lumayan kita bisa di sini dikasih mega ya. Oke, lumayan 186.000, 200.000 di sini. Connect dong. Aduh. <tuh> 5 putaran lagi Kali 12 skip 4 putaran Masa cuma segini coy Kita main lah Aduh lagi 12 2 spin lagi ya dua spin terakhir Mudah-mudahan Oke okay, pisang Manggis Oke okay, kalian 6 Kali 10 Aduh semangat ya Tapi gapapa lah ya Tambah-nambah profit Lumayan 93 Rp. Eh, 294k ya Waduh saya banget guys ya, cuma 300 ribu kayaknya ya Gak lebih ya Kayak nyampe 400, tapi bentar nih Kalau dapet perkalian lagi, oh gak ya, kali 3 doang ya Oke, okay, 336 336 di sini Kita udah dapet 2 kali free spin Tapi masih belum bagus ya Tapi masih belum bagus guys ya Oke okay, disini aku stopin aja ya Berarti kita disini bisa beli 2, 2400 atau 240 ribu ya Oke, kita, oh, kita gagal lah ya Berarti di spin terakhir itu kita kasih Buy spin nih guys ya <tuh> saya nah, kasih buy spin 240.000 semoga di sini bisa lebih keluar kali 50 atau 100. Oke, okay, nice. Pecam pertama sampai 27.000. Ah, itu dia. Baru dibilang ya, guys ya. Kali 100-nya kolek otomatis di sini 2.700 lebih ya. 2,9 coy. Akhirnya. Ternyata di bet 2.400 coy, kali 100 nonton ya. nih. Berarti nggak sia-sia kita buy ya. nggak sia-sia kita buy. Mantap-mantap mantap. mantap, mantap. tambahin lagi boleh. Oke, udah saya lima putaran lagi atau 6 putaran lagi nih ya. Oke, okay, 7.800 ya. Tapi sayang kali ya, kalau di Bunda ini enggak akumulasi guys ya. Kalau udah pecah 100 spin ini udah, kelar enggak bisa lagi bisa ditambahin ya. Oke, okay, dapat nice 57 tambah lagi jadi 3 juta rupiah. Oke, okay, profit guys ya. Profit, profit, profit. Kelar putaran ini kita udahan guys ya. Atau WD guys ya, udah dapat uh, profit yang mantap banget nih. Walaupun seloncepek. Oke. Okay. Dan seperti biasa terlepas dari itu semua di sini selalu mengingatkan bahwasanya di sini cuma sekedar hiburan semata ya, Bang ya. Oke, oh, nambah spin lagi, guys ya. Cuma sekedar hiburan semata, tidak untuk ditiru, tidak untuk dicontoh dan tidak untuk juga dijadikan mata pencarian ya. Nah, ini cuma sekedar hiburan semata. Jadi ya, main ya sekedarnya aja, guys ya. Dan kalau ini bermain pun pakai dana kenakalan ya, guys ya. Oke, okay, lumayan nih, guys. Bayar 140 kita cuan gede banget nih. Besar banget, Con. Ah, nambah lagi. Emang ya, guys ya. Nambah-nambah terus, cok. Kayak nasi padang kita makannya ya. Nambah terus. Lumayan sih ya. Tapi di sini skip semua ya. Oke, ini baru connect. turun. Boleh nih. Sabun biru gak connect. Tiga putaran lagi lah. Oke, pokoknya habis ini kita coba eh uh, cuan co ya. Makasih banyak ya, yang udah nonton dari awal sampai akhir semoga kalian bisa dapetin profit seperti saya ini. Dan juga yang baru join jangan lupa subscribe dan nyalakan juga notifikasi loncengnya ya. Oke kita akhirin dulu sampai di sini kita wd dulu. Thank you banget. Saat kita jumpa lagi di next konten guys ya. <tuh> Oke okay, ditutup dulu guys 3 juta lebih ya. Salam channel dan bye bye. Thank you guys ya.